Rai cahaya yang sangat besar berubah menjadi sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya di langit. Itu menutupi seluruh tempat dan mengalir. Lindong diam-diam duduk di dalam barisan besar. Tangan kanannya memegang Roh Yuan, yang kesadarannya dihilangkan sementara tangan kirinya memegang bayi emas. Banyak cahaya kemasan kaya terus merembes keluar dari dua item ini. Akhirnya, mereka terus-menerus menggali ke tubuh Lindong setelah menuangkan cahaya emas ini. Busur emas samar melingkar sedang terbentuk di permukaan tubuh Lindong. Sementara itu, riak misterius perlahan tersebar darinya. Martin kecil menatap Lindong yang telah memasuki mode pelatihan sebelum dia perlahan mengangguk. Meskipun Lindong belum membentuk jejak roh Yuan di dalam tubuhnya, dengan meminjam roh Yuan dari seorang ahli di tahap kehidupan misterius yang maju dan selefa penyeduhan air inti Bumi. Kemungkinan ia memiliki peluang 70% untuk membentuk Yuan Spirit awal. Kalian berdua juga harus mengambil kesempatan ini untuk memperbaiki selifah penyeduhan spiritual inti bumi. Mata Little Marten menoleh ke arah api kecil dan Ying Huan Huan sebelum dia tersenyum berkata, Iya nih, Flame kecil segera mengangguk setelah mendengar ini. Saat ini, kekuatan Yuan alami di tempat ini cukup kuat, seiring dengan perlindungan Little Martin. Tempat ini menjadikan tempat ini sangat ideal untuk melakukan retret dan melatih. Karena itu, dia tidak ragu-ragu menarik kembali dan menemukan batu. Dia duduk di atasnya dan mengepalkan tangannya sebelum merkhor spiritual brewing selifanya muncul. Cahaya kemasannya yang gemerlap menyebabkan daun hijau di sekitarnya ditutupi oleh lapisan bubuk emas yang samar. King Huan-Huan melirik Little Flame. Pada saat ini, Tangannya juga memegang selefa pembuatan bir spiritual inti bumi. Namun, dia ragu-ragu sejenak. Sepasang matanya yang besar dan menyihir memiliki ekspresi kehilangan yang besar melintasinya tanpa dia sadari. Namun, keadaan pikiran itu hanya berlangsung sesaat. King Huan Huan juga sedikit mengangguk sebelum menutup kedua matanya. Dia memegang earth core spiritual brewing selefa dan mulai berlatih. Mata Little Martin berpaling dari tubuh Little Flame sebelum mereka berhenti sejenak pada wanita muda itu. Setelah itu, dia sedikit mengernyit. Tubuh Celestial Demon Marten memberkati dia dengan persepsi yang sangat sensitif. King Huan-Huan mungkin tidak menyadarinya ketika ekspresi bingung itu melintas jauh di dalam matanya. Tapi Little Marten merasakan fluktuasi yang sangat aneh dan tidak jelas. Gadis ini tidak sesederhana seperti yang terlihat di permukaan. Martin kecil bergumam pada dirinya sendiri. Fluktuasi itu sangat tidak jelas dan bahkan dia tidak bisa menyelidiki lebih dalam. Meskipun dia tidak bisa mengerti mengapa itu yang terjadi. Jelas bahwa wanita muda di depannya tidak sesederhana yang terlihat. Mungkin alasan yang mendasarinya adalah sesuatu yang bahkan dia sendiri tidak sadari. Namun, Martin kecil tidak berkutat pada masalah ini. Terlepas dari latar belakang Ying Huan-Huan. Selama dia tidak memiliki niat buruk terhadap Lindong, Martin kecil tidak akan peduli. Waktu mulai mengalir dengan cepat setelah mereka bertiga masuk ke pelatihan. Matahari terbit dan terbenam dalam sekejap mata. Satu bulan telah berlalu dengan cara ini. Marten kecil tidak meninggalkan gunung ini selama satu bulan ini. Tempat ini juga merupakan salah satu yang berpenduduk jarang. Selain mereka yang sesekali lewat, tempat ini agak sepi. Kehancuran ini adalah persis apa yang dibutuhkan kelompok Lindong. Martin kecil duduk dengan tenang di dalam deretan lampu. Pada saat ini, matanya terkunci pada Lindong. Rohyuan dan selefa penyeduh spiritual inti bumi di tangan yang terakhir telah memucat setengah dibandingkan dengan satu bulan yang lalu. Namun, karena berubah pucat, cahaya keemasan yang menutupi tubuh Lindong juga menjadi semakin cemerlang. Melihat dari kejauhan, Tampak seolah-olah ada lapisan baju besi emas yang menutupi dirinya. Meskipun cahaya kemasan di tubuh Lindong menjadi semakin cerah, Roh Yuan tidak menggumpal seperti yang dia harapkan. Apakah dia belum mengisi Yuan dannya? Martin kecil sedikit mengernyit ketika dia melihat pemandangan ini. Yuan dan menyeduh arwah itu. Jika dia tidak dapat mengisi Yuan dan sampai titik jenuh, secara alami mustahil bagi Roh Yuan untuk diseduh. Bas-bas. Di bawah pengamatan Little Martin yang cermat, bayi emas dan roh Yuan di tangan lindung terus berubah menjadi jejak energi emas. Itu mengikuti tangan lindung dan memasuki tubuhnya. Jika mungkin untuk melihat bagian dalam tubuh lindung pada saat ini, orang akan melihat dua energi emas mengalir dari median di kedua tangannya. Setelah itu, mereka akan diedarkan di sepanjang median sebelum mereka mengalir ke Yuan dan emasnya, yang ditangguhkan dalam dantiannya. Sebuah pusaran hitam berputar di atas Yuan dan kekuatan devouring kuat dipancarkan dari dalam. Dua semburan emas benar-benar dilemparkan ke dalam pusaran. Setelah itu, ia diaglomerasi menjadi cahaya emas yang semakin terang di sisi lain pusaran. Itu seperti cahaya emas gelap yang melonjak ke dalam Yuan emas putaran. Setelah menuangkan kekuatan besar itu, Yuan dan nya juga dengan cepat membengkak pada tingkat yang terlihat oleh mata langsung. Bahkan kilau di permukaannya menjadi semakin kaya, meskipun ukuran dannya dan warnanya perlahan berubah, semangatnya tidak menembus dannya seperti yang diharapkan. Pikiran Lindung dengan tenang mengamati adegan ini, meskipun dia tidak merasa terlalu kecewa di hatinya. Dia menyadari bahwa karena dia hanya di enam Yuan Nirvana stage, tidak mungkin baginya untuk bahkan menghasilkan kekuatan Roh Yuan, apalagi berbicara tentang membentuk Roh Yuan awal. Meskipun ada Rohyuan yang kuat dari tahap kehidupan misterius maju yang diharapkan untuk membantunya, masih jauh lebih sulit baginya untuk membentuk Rohyuan jika dibandingkan dengan Ying Huan-Huan. Pada titik ini, hanya dengan menunggu dengan sabar barulah mungkin baginya untuk berhasil. Setengah bulan lagi berlalu dengan tenang sementara Lindung dengan tenang berlatih. Selain itu, setelah setengah bulan berlalu, Lindong agak sedih mengetahui bahwa dia sudah selesai menyerap air inti liur pembuatan bir spiritual bumi. Ini seperti babi yang hanya makan tanpa tumbuh. Lindong merasa sedikit sedih dan jengkel ketika dia melihat bahwa Yuan dannya tidak menunjukkan perubahan yang sebenarnya meskipun telah menyerap begitu banyak energi. Jantungnya tanpa sadar mengutuk dengan marah. Kali ini, dia tidak lagi memiliki selai penyeduhan spiritual inti bumi. Dengan hanya roh Yuan saja. Itu kemungkinan cukup sulit baginya untuk membentuk roh Yuan awal. Setelah bersumpah dua kali di dalam hatinya, Lin Dong hanya bisa tanpa ampun menggelengkan kepalanya. Namun, tepat ketika dia akan berhenti berlatih, dia tiba-tiba merasakan tangannya menjadi dingin. Segera setelah itu, gelombang energi inti spiritual pembuatan selai bumi yang kuat mengalir ke tubuhnya. Ini, perubahan yang tak terduga ini menyebabkan Lin Dong kaget. Segera, dia sepertinya mengerti sesuatu saat sensasi hangat mengalir di hatinya. Masing-masing dari mereka mendapatkan satu dari empat selefa penyeduh spiritual inti bumi. Kemungkinan Little Flame dan Ying Huan-Huan saat ini menggunakan milik mereka. Oleh karena itu, satu-satunya yang tersisa kemungkinan adalah yang dimiliki Little Martin. Lindong menghembuskan lembut di dalam hatinya saat ia secara bertahap menghilangkan jejak iritasi di dalam hatinya. Setelah itu, dia memfokuskan pikirannya dan diam-diam menyerap selai penyeduhan spiritual inti bumi yang kedua. Proses penyerapan kali ini hanya berlangsung selama satu minggu. Ketika jejak terakhir energi dari inti bumi kedua, pembuatan selai spiritual menyatu dengan kekuatan roh Yuan dan diam-diam mengalir ke Yuan dan emasnya yang gelap, yang sudah menempati setengah dari dantiannya, yaitu Yuan dan, yang tetap diam untuk waktu yang lama akhirnya gemetar. Bas-bas, ketika suara sedikit bergetar menyebar dalam lindung dantian, pikirannya langsung diperingatkan. Setelah itu, hatinya gembira saat dia menatap dengan penuh perhatian pada Yuan dan yang bergetar. Pada saat ini, kilau di permukaan dantainya begitu kaya sehingga nampak seperti emas murni. Sekilas, itu tampak seperti telur emas yang cerah. Saat ini, telur emas ini terus-menerus bergetar, retak. Saat Yuan dan emasnya bergetar hebat, suara yang sangat kecil tapi menyenangkan tiba-tiba muncul. Orang bisa melihat bahwa ada banyak celah kecil muncul di permukaan Yuan dannya pada saat ini. Retak-retak, garis retak menyebar dengan kecepatan yang mengejutkan. Segera, itu telah menyebar ke seluruh permukaan Yuan dan. Ada cahaya kemasan samar keluar dari dalam celah itu. Bahkan dengan temperamen Lindong, dia berubah bersemangat ketika melihat adegan ini. Setelah memakannya begitu lama, makhluk serakah ini akhirnya mendapat jawaban. Cahaya kemasan cerah akhirnya mencapai tingkat terpadat sebelum seluruh yuan dannya benar-benar terpecah. Cahaya kemasan meliuk-liuk di dalam dantian. Perhatian lindung terfokus dengan penuh perhatian di tengah saat cahaya emas berdesing maju. Cahaya kemasan terus-menerus berkumpul di tempat itu sebelum sosok ilusi emas seukuran telapak tangan akhirnya muncul perlahan. Tubuh Lindong segera gemetar ketika sosok ilusi emas ini muncul. Perasaan yang sangat misterius tiba-tiba muncul dalam tubuhnya. Pada saat itu, dia bisa merasakan jiwanya dan dagingnya terpisah. Namun, masih ada puluhan ribu riak yang berliku naik di dalam hatinya. Apakah ini Roh Yuan? Pikiran Lindong menyaksikan sosok ilusi emas muncul di dantiannya sementara dia bergumam pada dirinya sendiri.